Kalau masalah duit sih, gimana sih? Kalau masalah duit, perjampong ya, Andi udah bawa. Ini yang Andi, yang Andi mau ketemu mau Andi mau diomongin. Kerjanya sebagai apa ya? Di ya, kantin kemange kerjanya, gantung, respon, bareng sama nyamina, bocete. Kalau adiknya mau ntar dijemput sama mang Bunda, kan nah, bisa. Di rumah mengunar, ngikutinnya. Tapi jangan ngajar si Al. Iya, iya, iya. Ya udah langsung pulang ya. Rampir-mampir. Soalnya ini kerjaan buat wadun doang, Lanang menggak. Iya, <gaduh> Mas. Iya, Bang. Iya. Nanti kita lanjut lah ya.